Hidupku selalu sepi Menjerit dalam hatiku Kuhibur selalu diriku Menyanyi sedih dan pilu matahari kan bersinar, saya. Sedih, hujan pun akan berhenti. Saya, alam pun akan bersemi. Senja telah tiba hatiku tambah sengsara tapi ku tetap bernyanyi walau malam telah Sepi. matahari kan bersinar saya mendungkan tertidur Jangan pun akan berhenti, saya. senja telah tiba hatiku tambah sengsara tapi ku tetap ber plus terima kasih